Assalamualaikum pemirsa ketemu lagi di channel youtube Pawan Tresnino di video kali ini kita ingin membuat bakwan kelor. apa itu bakwan kelor? bakwan kelor adalah paduan rasa yang lezat dan nikmat dari bahan-bahan terpopuler yaitu jagung, keju dan telur mau tahu cara buatnya Tonton terus ya videonya sampai selesai. Terima kasih. Bahan-bahan yang diperlukan: satu buah jagung manis, satu butir telur, dua helai daun bawang, dan juga keju. Aku sisihkan dulu ya. 200 gram tepung terigu garam dan royco secukupnya kita iris-iris dulu ya pemirsa daun bawangnya sampai selesai Lalu kita sisihkan Oh iya pemirsa Yang belum subscribe Subscribe dulu ya Dan nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video aku selanjutnya Kita masukkan Tepung terigu ke dalam wadah Daun bawang Jagung telur roiko garam dan juga keju kita aduk-aduk sampai rata lalu kita masukkan air sedikit-sedikit ya pemirsa masukkan kembali saatnya kita goreng pemirsa kita tuang adonannya secanting benih secanting ya bunda kita balik Kita tunggu sampai berwarna kecoklatan ya bunda Nah saatnya kita angkat bunda Nah ini dia pemirsa Bakwan kelornya sudah matang kita lihat bagian dalamnya dulu ya bunda wow ini lembut sekali bunda sangat menggugah selera kita cobain dulu ya bunda bismillahirrohmanirrohim hmm ini endas bingit bunda hmm paduan rasa jagung keju dan telurnya khas bingit nendang di mulut dan juga Krimi Bunda, sampai di sini dulu ya pemirsa video nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.